Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Yati di channel Derosa Auto jangan bosen-bosen dan jangan skip-skip video yang kami tampilkan karena kami akan menyajikan banyak banget informasi mengenai otomotif mobil yang saudara-saudara butuhkan hari ini saya akan mereview mobil ada beberapa mobil karena di bulan Agustus ini banyak paket murah jadi tonton terus dan jangan lupa subscribe, like, uh, share uh, karena uh, subscribe kalian semua saudara-saudara membantu kami untuk selalu menyajikan informasi-informasi yang kalian butuhkan hari ini kita mau review ada empat mobil yang lagi promo di bulan Agustus ini Uh, satu mobil ada ada Nissan Evalia tahun 2012 kapasitas 1500 cc buat transmisi Matic ini harga OTR nya 85 juta pajaknya panjang bulan Maret tahun depan DP kita kasih DP 5 juta Angsuran 2,660 selama 48 bulan. Uh, untuk spesifikasinya nanti kita tampilkan. Mobil Evalia ini berplat genap, alamat uh, STNK Tangerang Selatan. Kita lihat ke dalam ya, semuanya. Kita akan informasikan semua interior dan mesin, semua kabin nanti kita infokan. Kita nyalain dulu mesinnya. Spesifikasi mesin Nissan Evalia ini, jenis mesinnya 4 silinder, kapasitas 1500cc. Teknologi mesin DOHC, tenaga maksimum 109 HP, torsi maksimum 143 Nm, transmisi metik. Interior Nissan Evalia juga sangat menarik ya teman-teman. How to make a play all night thinking your way from out of sight Thinking I should ask if you're doing all right You weren't easy, so hard to ignore Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like such a look good in the dim bar light, so damn cheesy Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I panicked So why of I leave? But it was so magnetic Before I knew it, we talked and Think about your cocktail You told me that you' been waiting for Somebody like this At a grass, yeah But well, nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, all I wanted did that was Somebody like me When you asked my name, I panicked So out of my league And your body was so magnetic Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail You told me that you'd been waiting For somebody, somebody like me You told me that you. untuk teman-teman yang berminat, ayo langsung, mumpung harganya lagi promo, nggak uh, bakal kecewa deh, ini mobil juga nggak bekas nabrak atau bekas banjir, uh, ininya semua oke, okay. jadi uh, bisa langsung hubungi channel Derosa ya, kalau misalnya yang berminat, ditunggu, kita beralih mobil selanjutnya yang masih banyak promonya, yuk, ini kita ada Datsun Go Plus Tahun 2014, uh, kapasitas 1.200 cc, warna putih berplat ganjil, atas nama perorangan, bodinya masih orisinil. Ini kita interior dalamnya, uh, dashboardnya bersih, masih bagus orisinil, uh, setirnya masih kenceng, oke. Okay. Uh, kilometer masih 90000 terus uh, joknya bersih masih bagus mulus, nggak ada yang robek-robek terus plafonnya bersih semua uh, sampai ke belakang itu masih oke okay. AC-nya masih dingin masih oke okay banget uh, ini masih orsinil, radiotip Secara overall Semua interior Masih oke okay Dan sangat bagus Ini aja masih plastik ya Teman-teman tuh Masih di plastik kok ininya juga Jadi Masih orisinil banget Masih cukup oke okay. Untuk yang mau Beli mobil ini Mumpung lagi promo juga Di bulan Agustus boleh menghubungi channel kami di Rosa Auto atau boleh juga hubungin saya untuk mesin mau lihat ayo kita buka ya untuk Mesin masih bagus, masih oke, okay. enggak ada rembes ataupun uh, bocor atau ada yang putus-putus juga enggak ada, enggak ada yang rusak juga, uh, suara juga masih halus, untuk aki juga masih bagus. Ini masih asli, nggak ada bekas dempul atau tabrak. Tuh semuanya masih oke, okay, masih orisinil, masih kaleng juga. Hmm, untuk afronya masih bawaan dari pabrik. enggak okay. ada bekas-bekas nabrak atau pengok ya. Mobil tinggal lanjutin aja, insya Allah nggak bakal nyesel dan nggak ada rusak-rusak atau apa ya, jadi masih oke okay untuk dimiliki. 100,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 About you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me.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 Uh, boleh menghubungi channel kami di Rosa Auto, atau boleh juga hubungin saya. AC-nya masih dingin, masih oke okay banget. Uh, ini masih orisinil, radio tip untuk selanjutnya. Mobil berikutnya yang Mas promo, kita kesana ya. Ini sekarang kita ada Mobilio. SCVT AT tahun 2014 uh, pajak di bulan Februari ini berplat genap pajaknya bulan Februari tahun depan alamat tanggerang harganya 135 juta aja untuk paket kreditnya DP 25 juta, angsuran 3.650 selama 48 bulan. Dan DP 25 juta bisa juga di angsuran 3,2 selama 60 bulan. Untuk interior bodi semua masih oke, okay. enggak uh, ada bekas nabrak-bekas banjir, karena budi bulan Agustus ini kita banyak promo-promo, semoga menjadi rekomendasi untuk kalian yang cari-cari mobil murah masih bagus di bulan ini. Yuk, buruan, masih oke-oke okay -okay mobilnya! Kita ke dalam untuk lihat interiornya. Ayo, untuk interior dalam ini masih oke, okay. dashboardnya masih mulus, bagus. Radio tipnya original, AC dingin banget, tuh. Uh, Stirnya masih kenceng, masih bagus. Terus, semua ini juga masih bersih, plafon masih bersih. Sarung jok sudah diretrim, uh, MB Tech uh, jadi bersih semuanya, ya. Semua radio, apa salon, semua oke. Ini kaki-kaki masih enak, karena suka saya pakai. <laughs> untuk interior masih oke, semua oke. AC dingin masih wangi pula, jadi rekomen banget untuk kalian-kalian yang lagi cari mobil. Uh, ini dengan harga yang murah, uh, yuk buruan yang mau, buruan cat atau buruan japri ya. Mobilio ini, hmm, semua body masih oke, okay, masih mulus, masih orisinil, mesin juga masih oke. Okay. Uh, halus banget, uh, udah siap pakai, mobil siap pakai. Semua bersih, terawat semuanya kaca atau apa masih cukup oke okay. dengan harga yang relatif murah masih banyak promo untuk angsuran nah, yuk buruan yang mau untuk selanjutnya kita ada satu mobil lagi kita lihat lagi yuk kita sekarang ada Avanza Emetic tahun 2017 sudah upgrade Velos Uh, pajak bulan 3-2023, berplat ganjil warna putih. Harga di 145 juta aja. Ini berplat ganjil alamat Tanggrang Kota. Untuk tahu interior dalam, yuk kita lihat lagi ya. Ini kilometernya 70 ribuan. Interior masih sangat bersih. Oke, okay. still masih kenceng. AC-nya dingin. Radio tip sudah TV monitor. Joknya sudah pakai veloz. Tuh, bersih, enggak ada robek, enggak ada kotor, semua. Ini AC, untuk AC belakang juga masih sangat dingin. Uh, plafonnya bersih. Jok-jok juga masih oke, okay, sangat empuk. Hmm, semua masih sangat oke. Okay. Wangi. Kita lihat ke belakang karena audionya sangat bagus banget. Yuk kita lihat ke belakang. Wow, keren Ini audionya sangat bagus Untuk yang suka musik Oke, okay. rekomen banget Untuk pemasangan ini aja Habis 35 juta loh semua masih ini juga nggak ada pengok atau bekas nabrak masih original. Untuk body belakang sudah upgrade velos loh teman-teman. Untuk lampu lampunya semua dan Pokoknya udah seperti velos, udah tipe velos. Ini masih oke. Okay. Untuk ban-bannya masih tebel, kaki-kakinya masih enak, mesinnya masih halus. Pokoknya masih oke okay untuk siap pakai itulah tadi teman-teman yang mobil-mobil yang saya review hari ini semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang mencari mobil murah yang bagus, berkualitas mohon maaf apabila masih ada ya kekurangan atas penyampaian atau maupun dalam kata-kata saya undur diri Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam derosa auto